Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslar dimanapun anda berada, halo, kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky halo,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 Baiklah para sahabat, para dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini Alhamdulillah vitamin bahagia langsung disuguhkan ya Dengan postingan terbaru om Izhar Kita lihat setengah jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan foto bareng abang El masya Allah banget ya Genap setengah tahun, enam bulan Abang Fatih mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Menjadi anak yang cerdas dan tumbuh sehat Amin kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah Abang L hari ini genap 6 bulan Semoga Abang L tetap dalam keadaan sehat walafiat Selalu ramah dan murah senyum Serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala hal yang tidak baik Amin, ya robbal alamin Ini doa nih dari Om Izhar Untuk Abang Fatih Mudah-mudahan doa baiknya diijabah Dan dikabulkan oleh Allah, amin Banyak tanggapan, banyak respon Yang diberikan Kita lihat bersahabat ya, dari akun Delvina Leslar, mengatakan Masya Allah, amin, Allahumma amin, sehat-sehat juga Buat pain, amin, mudah-mudahan ya Sehat juga untuk Keluarga besar Leslar Dan kita lihat juga bersahabat Berikutnya ada tanggapan dari akun Instagram Pauline Astar mengatakan di kalimat komentar Waalaikumsalam, amin, Allahumma amin Sehat-sehat, Abang Fatih Semoga tumbuh besar, menjadi anak soleh, pintar Dan membanggakan kedua orang tua, amin Masya Allah banget ya, banyak doa yang diberikan oleh untuk Abang Fatih dan kita lihat juga nih dari Uli Tiara, ini doa juga nih Waalaikumsalam, happy enam bulan Abang El, semoga selalu sehat tambah pinter, jadi anak soleh amin, semoga Pak dan keluarga juga sehat selalu, dan dalam lindungan Allah, amin, Masya Allah banget ya, banjir doa yang diberikan untuk Abang Fatih, mudah-mudahan doa baiknya kembali juga kepada diri kita yang mendoakan amin. Dan berikutnya, para sahabat kita, simak juga ada sebuah pantun yang diberikan untuk Abang Fatih, spesial nih di ulang tahun yang ke-6 bulan ini, dari billovers Bandung ya, yang diunggah oleh Pai En, Kita lihat pantunnya: "Makan bihun goreng minumnya es selendang mayang, makanya bareng panda sama tante Lulu. selama setengah tahun ya, Abang Fatih sayang." Doa terbaik atau bunda Buat abang selalu Wow, spesial nih Pantun ya untuk abang Fatih Masya Allah, semoga semakin banyak doa Dukungan yang diberikan Kepada idola kita Kemudian, persahabat kabar membanggakan juga Kita dapatkan dari vlognya Kang Arman, Alhamdulillah Kembali naik, sekarang Sudah trending 26 Luar biasa banget ya untuk Leslar Lovers, Masya Allah Semoga semakin banyak juga nih support yang diberikan Yuk, bersahabat ya, kita pucukin Mudah-mudahan bisa trending nomor satu. Amin, Abang Fatih membawa berkah nih Di spesial ulang tahunnya ke 6 bulan Alhamdulillah, trending Mudah-mudahan vlog Leslar Entertainment juga bisa trending bersahabat ya Yuk, sama-sama kita kompak untuk mensupport karya-karya terbaik idola kita Kemudian Persaba disimak juga diunggansi dari label yang memposting video budal nasi saat pemotretan. Wow, ada Hawit Lesti kejuaraan nih ya dia spesial. Sebentar lagi. Idul Adha, ini spesial banget ya untuk warga Konoha yang pengen mengikuti gaun yang dipakai oleh Bunda Lesti. Langsung saja persahabat ya, kalian pesan di Sidarin Label. Ini sih cantik dan sangat luar biasa banget ya, Masya Allah. idola kesengan kita, mudah-mudahan apapun yang dilakukan, proyek dan usaha apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan diberikan kesuksesan. Amin. Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap, stay tuned. Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh